ngapain <tuk> <tuk> di depan ya nabrak lagi lah bodoh banget anaknya hey, hey, hey, hey. get it when I get back <tuk> yo what's up guys kembali lagi sama gue di channel Bang Pau kali ini gue ingin melanjutkan game Asphalt main Oke okay. pengen tahu story selanjutnya ini di episode ke kedua Oke okay, langsung aja kita masuk ke gameplaynya Hai kita di eksklusif Asia Oke ini kita duel nea ah. duel kalau nggak ya, oh iya kita harus duel ini. Ya, Enggak nah, takut takut nih, gua. Nah. Kayaknya mobil gua kurang slow ini ceng ah. Terbang dulu guys. Alah malah mau ketemu mobil polisi cow, jadi ngurangin speed ya. Yeah. Hai, si. oke, okay, oke, okay, kita masuk kiri. wah oh, ada, ada mobil polisi. Bus mm. nice, nice, nice. Kena, kenapa guys? Kena bodi dia. Oh, ma mobil polisinya nih. Oh, kita. Oke, lah kita langsung aja muter-muter, guys. Me, nice. Juara pertama, boy, langsung menghancurkan polisinya. Oke. Okay. Kita next di ronde kedua. Nah, oke. Okay. Ronde kedua, Himalaya. menangkan balapan, oke okay. ini misalnya menangkan balapan, oke okay. ya di Himalaya bos Cina itu Asia Asia, nah ini baru nih seru nih ayo ada ada temen duelnya bos gimana gitu ya kan ambil dua kali bos Oh langsung aja bos okay. muter muter jangan lupa guys subscribe channel Bangpa oke ya oke okay. langsung finish berarti ini cuma deket doang guys jaraknya tuh deket doang uh, deket doang tapi tadi hampir loh, hampir. Nanti gua kasih tau reply-nya di kanan, oke. Okay. Kanan atas. Hampir loh, bos. Mabok hampir, hampir, hampir kalah gue ini Oke. Okay. Langsung aja kita ke ronde tiga, 3 oh, sama-sama Oke, okay, kita di Shanghai lagi. Ini jadinya mapnya tuh bolak-balik Shanghai nanti. Ini Malaya gitu ya kan. Bolak-balik wadadagau. Ini gua paling keren nih, eh, bos. Kayak kalah sih kalah ini. karena bukan yang grief deh, dia yang kalah ya, kan? suara Suara sorr ber ber gitu kayak ber ber gitu gimana. itu <tipun> bos. juara satunya dong kalahin lah bos satu satunya satunya satu, satu, satu, udah bisa ngondekkan gitu sih. menang easy, easy, easy, easy, easy, easy. Sumpah, kalah, bos die, kalah, bos uh. kurang justru mobil gue yang mana sih tadi gitu ya yang yang warna kuning tadi tuh anjing menang bos ini <missness> lagu tidak gampang masih easy oh. langsung aja Empat, kempat, kempat. Oh, dah keempat keempat keempat oh dah salah bos satu <tian> maki emang justru maki itu kok Ini ini ini ini Cuma, mobil, ya. ini, dilek, ini mobil gitu ya kan ini masih jelek banget ya. nih, ini masih jelek ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ini ditunda Gida nggak usah oke okay, number one no, number one oke okay. kita lanjut dulu bos apa begitu <tuk> Allah abu terbalikan astaga ambil ego oke okay, oke okay, oke okay. ambil nos yang dua kali bos waktu waktu waktu waktu, waktu. ambil waktu number one Oke. Okay. Woi, gua sumpah anjing 5 detik bangke. Duh, gua aja menang anjing ini mobil. Ah, Terlambat gitu ya kan? Terlambat gitu. Apa? Bukan mobil gue ini mah. Mobil pengutan anjing berdapet nih, tadi. Oke, okay, langsung aja ke ronde lima Oke. Okay di Himalaya kita ambil dulu ngeklim dulu bos kita gaskan gaskan gaskan gaskan di Muntain, muntahin Himalaya lagi bos tahu ini Himalaya mulanya kali kali gitu ya ketemu dom gitu ya semuanya flash forius badada wah anjir uh bagong apa? Oh, ini apa nih apa nih? mantap bos, ini jalanannya begini bos, gak bohong. Nope. sengaja banget bos. ceh dong, Peace lah. anjir juara satu anjir, woi, cece, ngepotin dulu, merip, merip, bos, yo. balap lah, anjir, sumpah kencang banget. tuh aja mobil gua masih lima, astaga masih jelas. anjir masih, masih ada yang bisa ngebalap gua, loh. sumpah. Lambat, gua ngapain tuh? Ya, ya, ya, ya. Waduh dah. Ayo dong dah gue, gue jadi lambat ya, ya, gitu jadi lambat ya, Kok begitu, ya, ya, gitu ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, kita harus menang menang nih harus menang nih nggak boleh kalah woi menang menang gg beda beda dah sumpah gg bedah gg bedah sumpah untung aja untung aja untung untung aja menang anjing Sumpah, mobil gua jadi lambat banget dah. Mungkin benar saja ini ronde terakhir kita di episode yang kedua, Bos, di game Asphalt 9. Oke. Okay. Here we go. Kita di Himalaya lagi ngelawan anak-anak Bangke Tadi tuh Anjirlah susah bedah Oke okay. Tujuan-tujuan balapan ini Ya itulah balapan Gak ada takut-takutnya Gue meh Mau Mobil Sebagus apapun Gue ada takut-takutnya Kita pun bisa ngedrip bosan. Eh gak kena lu Ah ilah mah Gak ini Nah saja kita balap, bos. Eh, Pusat sumba rame banget, bos. Wah, ini kencang banget. Gas, gas, gas. Langsung, langsung juara satu. Oh, Langsung gara satu, good good good good job, badah, udah, udah, oh, udah ditabrak. Ini, ih, udah, ih, ih, ih, ada ih, ih, ih, Bahaya, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, Waduh juara 6 so Kita pur, Kita ampur Kita ampur okay. GAS GAS GAS GAS GAS ada satu, Mister. kita pur ya gak bang jago mah santuy aja ya kan nge dulu bos weh juara satu gua kira juara dua fix Ini gua kira juara dua anjing anjing gua kira juara dua bangke ah Mau aja menang anjing oke okay. menang lagi guys kita masih belum terlalu susah ya kan Ini masih step 7 cu 7 Ini berarti ada yang enggak Yang duanya Yang duanya belum Belum Belum dapat. Oke okay. eh, Di episode Game Story aspal Nen gue See you next time Goodbye Peace Cus